Halo guys Assalamualaikum semuanya kembali di channel saya official dan di video kali ini saya akan membagikan seperti yang terbaru lagi Oke kita langsung ngajasi satu persatu proyeknya. Oke lanjut ke versi yang kedua ya. Oke okay, lanjut ke presiden ketiga. Oke okay, lanjut ke presiden keempat, 14 Oke, lanjut ke Presiden kelima ya. Oke, lanjut ke Presiden keenam. <SILENGALAN> Oke lanjut ke persetan yang ke-7. Oke lanjut ke persetan oh, ke-8. oke lanjut ke bersedia yang kesembilan oke okay, lanjut ke bersedia yang kesepuluh Oke lanjut ke peserta yang ke-12. <SILENCIO> Oke lanjut ke peserta yang ke-12. Oke lanjut ke versi yang ke 13 belas. Oke okay, lanjut ke versi yang ke 14 Oke okay, lanjut ke versi yang kelima belas Oke lanjut ke versi yang ke okay, enam belas Oke, okay, lanjut ke versi yang ke tujuh belas. Oke, lanjut ke versi yang ke delapan belas. Oke, lanjut ke versi yang ke sembilan belas. iha. Oke, lanjut ke versi yang ke dua puluh.